Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman rajut kita lanjut membuat kaki bagian kaki amigurumi jangan lupa di subscribe ya untuk awalan kita membuat slip knot dan 2 chain 1, 2 kita masuk ke chain nomor 2 dari hok itu membuat 6 single crochet ini 2 sc 3 sc 4 sc 5, dan 6 SC, jadi totalnya ada 6 single crochet. Lanjutnya, kita slip stitch di bagian SC awal, kita tarik benangnya. Lanjut, kita membuat chain satu di loop yang sama, kita membuat satu SC. Dan loop yang sama juga kita membuat satu SC lagi. Dan di loop kedua kita membuat dua SC. Jadi di sini increase ya. Jadi itu ada totalnya ada 12 single crochet. Itu untuk row kedua. ini teman teman ya kita lihat ya increase itu di dalam satu loop kita isi dua single crochet. loop kedua loop ketiga loop keempat dan loop ke 5 dan loop ke 6 selanjutnya kita slip stitch. kita slip stick di bagian SC awal yang ada stick markernya ya ini. Lanjut kita buat satu chain dan satu SC, ini untuk row ketiganya ya. Satu SC terus increase. Jadi satu lubang kita isi dua SC. 6 kali pengulangan. Dan totalnya ada 24 single crochet. Eh, maaf atau tanya ada 18 single crochet ini ya nah ini teman-teman teman-teman silahkan lanjutkan lagi sampai enam kali pengulangan ya ini untuk terakhirnya increase ya jadi kalau pas itu di akhirnya pasti increase jangan lupa sambil dihitung ya teman-teman ya kita slip stick lagi di bagian sc awal dan setelah itu membuat chain satu di loop yang sama kita membuat satu sc di loop kedua kita membuat 2 sc dan di loop ketiga kita increase lagi. Jadi dia ada 1 2. 1 SC, di loop pertama, kedua SC, ketiga increase. Kita membuat 6 kali pengulangan. Nah, di sini barulah totalnya 24 single crochet. Nah, seperti ini ya. 1 2 single crochet dan increase. Dan bagian terakhir kita increase. Jadi setiap pada akhir row pasti increase. Dan kita lanjut slip stitch untuk row keempatnya. Kita membuat sip stick chain satu chain satu sc dua sc tiga sc dan kita membuat nah yang ini increase-nya ya sudah tiga single crochet dan loop keempatnya kita membuat increase 1 sc 2 sc 3 sc dan loop keempatnya increase begitu ya teman-teman silahkan dilanjutkan sampai akhir single crochet ke awal Oke, tuh dua tiga increase. Oke, okay, kita ketemu di bagian amo akhir. Kita membuat increase nya. Dan setelah itu kita slip stitch lagi di sc awal, bikin chain satu chain. Lanjut, kita bag, mengambil di bagian back loop, ya, back loop, ya. Di bagian back loopnya hanya satu helai benang saja. Kita membuat SC round, jadi jumlah totalnya ada 30 SC. Kita membuatnya dari row kelima sampai row ke 10 Berarti kita membuat 5 row ya dengan jumlah 30 single crochet Dan ini sudah ketemu di bagian SC awal. Untuk row ke sebelasnya, saya menggantikan benang dengan warna abu-abu tua. Ya, lanjut kita slip stitch dan kita membuat satu chain. Masih di loop yang sama, kita membuat satu sc ini. Untuk row ke sebelasnya, kita membuat. SC round 30 single crochet ya ini kita bakar dulu benang yang warna biru dan saat kita membuat SC kita bawa benang warna biru agar rapi ya seperti ini diselipkan di bagian belakang terus kita merajutnya seperti ini dipegang ya teman ya ini keliling, kita membuatnya ya. SC keliling ya, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Oke, teman-teman, silahkan dilanjut sampai selesai seperti ini. SC ya, SC-SC setiap loop 1, SC setiap loop 1, SC, SC dan jumpa di awal SC pertama oke, setelah kita sudah kita hitung 30, sudah benar langsung kita masuk ke row 11 kita slip stitch dan kita membuat satu chain. Ini seperti ini. Lanjut. Kita lanjut. Kita membuat satu chain dan kita membuat 13 SC di loop pertama. Satu SC. Dua SC. 3 SC 4 SC 5 SC 6 SC 7 SC 8 SC 9 SC 10 SC 11 SC 12 SC 13 SC dan kita loop ini kita membuat dex ya Dex itu dua lubang kita jadiin satu SC seperti ini teman-teman ya lihat nah, seperti itu kita membuat satu kali keliling lagi ya. Jadi totalnya ada 28. Dihitung lagi ya teman-teman ya. Ini bagian akhir kalau teman-teman benar, maka akan sama seperti saya. Bagian akhir adalah dex ya, pengurangan. Seperti ini, satu dua lubang dijadiin satu single crochet. Dan kita lanjut untuk row ke-12 kita slip stick dan bikin satu chain dan kita membuat single crochet sebanyak 28 single crochet ya. Itu SC aja seluruhnya ya. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Seperti ini ya. Satu diisi satu sc. Lanjut, ini kita sudah selesai. Kita lanjut ke R row ke 13 Kita membuat 12 single crochet dan dex. Kita kerjakan dua kali pengulangan. Totalnya ada 26 single crochet. Jadi teman-teman. Setiap setelah selesai merajut dihitung kembali, udah benar hitungannya atau belum? Jangan nantinya takutnya kita bongkar lagi ya. Seperti ini ya, nih dex nanti kita akan bertemu di ujung dan kita akan slip stitch di bagian SC awal ini kita, kita sudah membuat satu chain dan kita masukkan lagi SC ini untuk round 14 kita membuat SC round sebanyak 26 single crochet. Jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Keliling ya. Teman-teman buat terus. Jumpa lagi di sini nantinya. Oke, kita lanjut row ke-15. Kita slip stitch dan membuat satu chain kita membuat di satu loop pertama 1 SC 2 3 SC 4 SC 5 6 7 lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas oh ada sebelas sc terus kita membuat deck maaf ya teman kelewatan ya Nah kita membuat satu kali lagi putaran 11 SC dan dex ya Jadi totalnya ada 24 single crochet. Oke ini row ke-16 kita membuat 10 10 single crochet dan dex kita lakukan dua kali lagi putaran ini dua kali putarannya. Jadi nanti totalnya itu ada 20 single crochet. Jadi nanti kalau di setiap akhiran row pasti akan dex ya. Bukan single crochet. Diulangi Diteliti-teliti lagi ya teman-teman, jangan sampai salah. Yang ini kita membuat dex ya. Dex itu dua lubang dijadiin satu single crochet. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dex ya. Row 17 kita slip stitch satu chain. Kita membuat 9 single crochet dan dex. dua kali pengulangan. Jumlah totalnya ada 20 single crochet. sini ya kita dexnya lanjut pengulangan selanjutnya di sini nantinya ini pastikan setiap akhiran pasti kita dex ya bukan single crochet seperti ini lanjut kita membuat slip stitch dan satu chain Untuk row 18 dan 19 kita membuat single crochet sebanyak 20 kali single crochet jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan teman-teman silahkan lanjutkan lagi ya berarti masih satu kali row lagi ini sudah satu row kita tambah satu row lagi ya oke saya sudah di, lanjut di row 20 kita slip stitch, bikin satu chain dan kita membuat 8 single crochet setelah 8 single crochet langsung kita Dex lagi kita kerjakan 2 kali pengulangan dan totalnya ada 18 single crochet dihitung lagi ya teman-teman ya jangan sampai keliru dan jangan sampai salah ya karena ini motifnya single single crochet ya harus celimet Oke. Okay. oke. Okay, ini sudah kita teks. Tumbuh lagi, dan untuk row 21, kita slip stick lagi di SC awal. Setelah itu, membuat chain satu chain Lanjut, kita membuat SC round Sebanyak 2 kali row Ya Berarti 2 kali row dua, row 21 dan row 22 Itu jumlah totalnya ada 18 single crochet jadi teman-teman silahkan dilanjutkan sampai selesai. Saya, sudah selesai saya sudah menyelesaikan row 21 dan 22 sekarang lanjut kita row 23 kita membuat 7 single crochet dan dex 2 kali pengulangan dan totalnya ada 16 single crochet. Jadi teman-teman silahkan dilanjut lagi sampai selesai dan bertemu di awal single crochet yang pertama. Oke seperti ini ya bentuk kakinya seperti ini teman-teman. dan pastikan setiap akhir pasti dia dex ya. Lanjut kita slip stitch. Ini bagian row ke-24 kita membuat 6 sc dan dex. Kita kerjakan dua kali pengulangan dan totalnya ada 14 single crochet. Jadi teman-teman selesaikan sampai akhir dan nantinya bertemu kembali di single crochet awal ya jangan lupa dihitung ya teman-teman ya single crochet dua empat lima enam. dan terakhirnya six ya pas ya kita pas ya membuatnya langsung kita slip stitch kita bakar benangnya kalau teman-teman ingin untuk menjahit boleh dilebihkan talinya dan teman-teman membuat satu kali lagi dengan pola yang sama untuk bagian kaki, jadi ini kakinya baru saya buat satu, nanti dibuat satu lagi ya, jadi sepasang kakinya ya oke teman-teman semoga dimengerti dan selamat berkreasi ya hmm, terlilit terlilit sedikit ya oke sudah jadi Nanti teman-teman boleh isinya dalamnya dakron atau benang sisa, terserah ya. Kalau saya menggunakan busa angin boleh juga. 3 2 1 Isi dalamnya. Nah, nanti langsung teman-teman jahit ya, seperti ini jahitnya. Saya menjahitnya di bagian tengah-tengah ya pas di bagian ada yang ini, perbatasan bagian perbatasan seperti ini kakinya kita letak di bagian belakang yang bagusnya kita di bagian depan ya oke teman-teman kita akan dicoba ya